Apakah USD akan melemah terhadap Swiss franc? Secara umum, pada grafik satu jaman, bias harian pergerakan USD CHF terlihat kembali berada dalam tekanan bearish dan jika diperhatikan harga sedang berkonsolidasi. Perhatikan,